sobat semuanya welcome back to my channel balik lagi nih sama gue di sini di channel yang selalu memberikan info, info tentang update dan tentunya membahas putar dunia slot. Oke okay, um, di sini gue bermain di Starlight Princess sebenarnya mau modal 37 ribuan ya biasa 30 ribuan aja nih gak sampai 40.000 ya. Jadi sini gue langsung start di base 200 oke, Tentunya kita pemanasan-pemanasan terlebih dahulu guys ya semoga hmm, hari ini gue dikasih yang mantap-mantap sama si ini ya dan pastinya kita pemanasan-pemanasan dulu ya main santai-santai aja dengan pola yang pastinya simple dan gak pakai ribet oke Sebelumnya apa kabar ya kalian hari ini semoga siap selalu dan semoga nanti kita kalian juga semakin lancar nih BC, ya Oke kita nyatanya nyatuh satu, ini namam tuh ya kali sepuluhnya komet dong Ayo langsungnya satu lagi sayang aduh Hampir ya satu biji lagi tuh langsung meledak ya ini saja ya Oke okay, punya kalian simak terus aja videonya jangan di skip skip biar gak ketinggalan info-info dari gue di sini ya. Oke okay, tentunya seperti biasa gue akan membagikan kalian untuk tips dan triknya nih mengenai slot gacor, info slot dan juga besok slot so dengan bawa modal receh di aduh mantap sekali ya langsung dapetin better ya peristinya di sini oke sambil kita pantai-pantai taruh terlebih dahulu ya mudah mudahan di peristen kali ini gue dapetin yang mantap-mantap dong dari si intis ini ya saya oke ya okay. so terus ayo kasih lupa untuk e, dibantu support channel ini ya sayangnya dengan cara klik tombol like komen subscribe dan share sebanyak banyaknya supaya channel gue juga semakin berkembang dan gue juga lebih semangat lagi untuk bikin video terbaru ya khususnya untuk menghibur kalian semua para soltermanian nih ya dan para momen-momen dia di luar sana eh ya, jadi buat kalian jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya nih agar Kalian dapatin notif dari setiap hari, ya. Dan tergizi juga akan membagikan untuk info, info pelajaran trading hari ini dan short gacor hari ini, ya. Khususnya juga buat kalian yang suka main modal reser, Ya, oke. Okay. Kita pantau-pantau dulu aja, sangat Terusnya jangan, lupa sambil nyeruput kopi dan nyebat dulu, nih. Biar enak ya, contohnya dan gak sepaneng-sepaneng juga kalau main sama gue juga lagi nyeruput nyeruput kopi ya sambil yang nyeruput kopi maksudnya ya harus selalu sedia karena biar nggak tenggang juga nih biar lebih santai ini hmm, nggak tegar sensasional nih empat ratus ya nikmat mana yang kau ditakkan kayak oke lanjut lagi ya di sini masih ada satu spin lagi mudah-mudahan dikasih kesempatan Oh ternyata tidak ya 473.000 yang gue dapatkan dan saldo gue sekarang berada di angka 500000 ribuan. Ini lumayan banget Di sini gue untuk sosokan-sosokan berikutnya gue naikin bednya dulu ya Oke okay, main santai aja gak usah terburu-buru Gak usah ngoyo juga untuk dapetin JP yang besar ya Karena rezeki gak akan kemana jadi gak usah khawatir kalau gue disini sih yang penting profit ya, gue bisa WD di game ini dari modal gue lah ya. Itu juga udah untung banget ya, tipis-tipis aja gak masalah. Oke, okay, buat kalian yang penasaran gue main gimana, ya pasti gue bakal ngasih tahu ya dimana tempat bermain gue, tentunya aman dan terpercaya. Dan ini bener-bener rekomend banget buat para slot temannya lainnya karena emang ini situsnya udah jackpot nih ya memang bener-bener yang menurut gua sih worth it untuk dimainkan ya oke langsung aja ya Di sini gue main di situs permen 138 dia makan permen gak cemen oke gue main di situs permen 138 ya mudah-mudahan sih dapetin cuan-cuannya nih ya kita lihat aja sama-sama terus ya buat kalian yang mau join juga nih di permen 138 ya linknya udah ada di pin komentar jadi tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga nih oke okay. kasih slotnya dulu dong pinces juga ya, tunggu kabar-kabar dari kalian ya Oke semoga pola-pola yang gue bagikan di sini bisa bawa hoki ya buat kalian bisa bawa cuan juga jadi kalian perhatikan aja dan simak-simak langsung Oke biar kalian juga bisa dapetin cua cuan-cuannya di sini ya. banyak punya di permen 138 Oke lanjut lagi untuk uh, kalau pola selanjutnya di sini, gue coba untuk buy ya di 240 ribu. Mm -hmm. Gue coba untuk uh, cek ombak terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan si hasilnya memuaskan sekali, ya, karena gue di sini buy -in. Dan sambil kita menunggu untuk hasil dari baking ini gue mau kasih yang manis-manis sesuai dengan namanya ya permen 138 tiga ya. dan ya semoga hasilnya juga manis ya guys. Oke langsung aja ya gue mau kasih pantun nih buat teman-teman yang udah support channel ini dan udah nonton videonya sampai habis. Kembali toh beli permen? Tidak, jangan lupa de tentunya di permen 138 jajan makan permen jajan jadi buruan ya yang buat uh, buat kalian yang belum join di permen 138 ini ya linknya udah ada di komentar tinggal kalian klik aja langsung join ya oke lumayan nih masih ada 10 skin lagi di sini ya masih banyak kesempatannya oke dan buat kalian yang lagi nonton video ini, gue juga mau kasih tahu untuk disclaimer-nya terlebih dahulu, ya. soalnya nya jadikanlah tontonan ini sebagai hiburan semata, tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia ya 18 tahun ke atas, ini, ya. Jadi buat kalian langsung satu-satu aja, atau bagi kalian yang masih di bawah umur ya diip aja videonya ya, apabila lewat di beranda kalian. Oke. Okay. Maksudnya jangan pernah jadi ini sebagai pendapatan utama ya Aduh, sensasional Desi Gue udah gak sabar banget, gue pengen nikmatin hasilnya ya Aduh, tapi sebelumnya thank you so semua kalian yang sudah nonton video ini sampai habis Semoga kalian enjoy, kalian taruh hibur dengan video gue ini Dan info-info yang gue sampaikan di sini bisa bermanfaat ya Besi, ya Oke okay. Mungkin tapi ini gue mau langsung cabut aja karena gue juga udah dapetin profitnya Walaupun gak banyak, tipis-tipis aja yang mungkin gue cuan ya, sayang ya Oke okay. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan untuk info-info menarik ya, sekitar seputar video Slot Gacar yang mungkin bisa bantu kalian untuk dapetin cuan-cuannya sini ya Oke, okay, guys izin pamit sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya Salam kembali channel, bye